Selamat datang di White Meditation. Kamu bisa memanifestasi apapun yang kamu mau ke dalam realita. Sekarang, duduk di posisi yang nyaman, di tempat yang tenang, dan pelan-pelan tutup matamu. Sekarang tarik nafas dalam-dalam, Buang. rasakan udara yang masuk dari hidung ke tenggorokan ke paru-paru lalu turun ke perut rasakan tubuhmu semakin relax jangan memikirkan apa-apa dulu fokus ke nafas kamu tarik nafas Buang. Tarik nafas. Buang. Relax. Relax. Kamu adalah penentu dalam hidupmu. Tidak ada batasan untuk apapun yang kamu mau. Sekarang relax. Relax tutur nafas kamu menjadi lebih rileks pikirkan tentang hal-hal yang membuatmu bahagia pikirkan cinta sahabat pemandangan alam kamu benar-benar bisa mewujudkan apapun yang kamu mau tidak ada yang tidak mungkin sekarang aku mau kamu membayangkan sedang berdiri di depan bangunan rumah yang indah dengan pintu kayu yang cantik kamu tahu pintu ini spesial kamu telah membuat dirimu sibuk membangun rumah impian kamu ini kamu lihat pintunya terbuka dan kamu berjalan ke dalamnya Kamu berdiri di dalam rumah impian kamu sekarang Sebelum kamu masuk Lepaskan sepatu kamu Lihat kakimu berada di lantai Menyentuh lantai Bagaimana rasanya? Apakah karpet yang halus? Sebuah lantai yang dingin? Atau lantai kayu yang hangat? Kamu berjalan ke dalam rumah dengan kaki merasakan lantainya. Sentuh barang-barang yang ada di rumah kamu. Bagaimana bentuk rumahmu? Bagaimana perasaanmu di dalam rumah? Apakah kamu merasa rileks? merasa excited gembira lihatlah sekitarmu duduk di kursi favoritmu seperti apa karakter kursinya apakah lembut dan empuk apa yang kamu sedang lihat sekarang Kemudian kamu berjalan ke arah kamar utama dan membuka lemarinya. Sangat bahagia banget melihat baju-bajumu tergantung di sana. Yes, ini adalah baju-baju favoritku. Lihatlah sekelilingmu. This is your house, rumah impian kamu. Kamu berkata, Aku merasa nyaman di sini Rumah ini sangat sempurna Aku suka berada di sini Pergilah ke dapur Dan ambil segelas minuman Tiba-tiba kamu mendengar seseorang datang membuka pintu Dia adalah soulmate kamu Seseorang yang sangat kamu cinta baru saja pulang. Rasakan excitednya melihat dia datang. Bagaimana rasanya berpelukan, mencium harum tubuhnya, dan rasakan degup jantungmu berdetak bersama. Sangat dekat. Kamu sangat cocok bersamanya. Kamu merasa dia adalah pasangan terbaik yang pernah kamu temukan dalam hidupmu. Senyumannya, dia mencintai kamu dan menerima apa adanya. Kamu mencintai dia dan menerima apa adanya. Kamu belum pernah merasakan koneksi mendalam seperti ini sebelumnya. Dia adalah jodohmu Seseorang yang sudah ditakdirkan untuk kamu Lalu, kamu lihat keluarga dan teman-teman datang Dengan wajah yang bahagia Kamu sangat enjoy menghabiskan waktu bersama mereka Tertawa, bermain-main Sekarang saatnya pergi bekerja tapi, ini bukan normal job atau bisnis. Kamu bekerja dari rumah, kantor, pantai, dimanapun yang terasa seperti sedang tidak bekerja sama sekali. Kamu sangat senang dan mencintai apapun yang kamu kerjakan. Ini seperti bukan bekerja sama sekali. Kamu sangat enjoy, kamu sangat bersyukur. Ini adalah pekerjaan paling menyenangkan. Lihat dirimu sedang berinteraksi dengan seseorang. Mereka sangat menghargai pekerjaanmu. Lihatlah mereka tersenyum dan tertawa bersamamu. Mereka sangat puas atas pekerjaanmu, apapun itu. Kamu mendapatkan uang dengan nominal yang sangat besar di luar dari dugaan kamu. Menarik uang sangatlah mudah. Lihat dirimu mengerjakan sesuatu yang selama ini kamu impikan. Rasakan kebahagiaan di hatimu, karena pekerjaan ini kamu memiliki banyak uang. Kamu kaya, kamu memiliki semangat untuk hidup. Kamu melihat layar ATM rekening tabunganmu dengan nominal yang luar biasa. Dan kamu sangat bahagia, rasakan di dadamu sekarang rasakan bagaimana rasanya kamu melihat layar ATM dengan nominal yang kamu inginkan kamu benar-benar tidak percaya atas ini semua tapi ini adalah realita kamu tarik nafas buang Kamu katakan "yes", ini aku mau. Terima kasih, aku sudah memutuskan dan menerima semuanya datang secara natural ke hidupku. "Yes, kamu sudah membuatnya. Create your own future. Kamu sudah ada di sana. Rasakan realitamu saat ini. Semuanya sudah terproses." Kamu kembali ke realitas sekarang, mendengarkan suaraku, dan kamu sudah berada di tempat yang benar, di waktu yang benar saat ini, dan semuanya sudah on the way ke kamu. Apapun yang terjadi, semuanya sudah terproses untuk kamu. Ingat, kamu selalu berada di waktu yang tepat, dan di tempat yang tepat, sekarang Lepaskan ke langit Pasrah dan percaya saja Karena sebagian dari jiwa kamu Sudah berada di sana Di kehidupan itu 90% kamu sudah ada di sana Lupakan sekarang Buka mata kamu Dan percaya semuanya sudah diproses Ingatkan sisa 10% kamu untuk meneruskan dan menyusul realita kamu di masa depan, jadi enjoylah kehidupan kamu di saat ini, karena semuanya akan berubah sebentar lagi. Tarik nafas dalam-dalam, buang tarik nafas. Buang